Bagi pemain solo, mereka selalu menginginkan kemenangan setiap bertanding Namun nyatanya mereka hanya mendapatkan kekalahan yang berulang-ulang saat mereka memainkan game Mobile Legend ini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 cara mendapatkan win streak di game mobile legend solo ranked. baik sahabat yang pertama yaitu istirahat bermain untuk beberapa waktu. untuk yang pertama tentu kamu harus istirahat beberapa waktu saat kamu mendapatkan kekalahan yang banyak di game mobile legend ini. jika kamu melanjutkan bermain maka pasti kamu hanya akan dikendalikan oleh emosi kamu dan akhirnya membuat gameplay kamu jadi kacau balau teman-teman. Untuk itu lebih baik jika kamu tenangkan pikiran terlebih dahulu dan lupakan kekalahan teman-teman ya. Jika pikiranmu sudah fresh kembali, kamu boleh memainkan game Mobile Legend ini kembali teman-teman. Baik sahabat kita next yang berikutnya yaitu mainkan mode lainnya teman-teman. Jika kamu maksa ingin melanjutkan permainan maka kamu bisa melanjutkannya di mode yang berbeda teman-teman Misalnya kamu kalah di mode ranked maka kamu bisa memainkan mode klasik terlebih dahulu Karena di mode yang berbeda kamu bisa menghilangkan emosi kamu terlebih dahulu teman-teman baik sahabat kita next lagi yang berikutnya yaitu jangan gunakan hero lost track teman teman ya jika kamu mendapatkan lost track dengan suatu hero maka jangan gunakan lagi hero tersebut teman teman sampai kamu benar benar fresh kembali selain itu win rate hero tersebut juga pasti akan turun jauh teman teman kan sayang kan ya nah maka teman teman sebaiknya gunakan hero lainnya yang bisa kamu gunakan teman teman Baik sahabat kita next lagi yang selanjutnya yaitu perhatikan hero teman-teman. Selanjutnya untuk cara win streak di game Mobile legend ini teman-teman kamu juga harus memperhatikan hero lawan. Lebih baik lagi jika kamu memahami setiap counter hero di game Mobile legend ini. Dengan begitu teman-teman kamu akan mudah memenangkan pertandingan. Oke sahabat kita next lagi yang berikutnya yaitu berhenti bermain saat mendapatkan win streak di game Mobile Legends. Baik sahabat berhentilah bermain saat kamu mendapatkan banyak win streak di game Mobile Legend ini ya teman-teman. Karena terkadang semakin banyak win streak uh, di game Mobile Legend yang kamu dapatkan maka akan semakin sulit lawan yang akan kamu hadapi teman-teman. Jadi sebaiknya berhenti sejenak untuk beristirahat teman-teman ya baik sahabat kita next lagi yang berikutnya itu gunakan hero meta teman-teman kemudian untuk cara win streak game mobile Legends solo ranked ini teman-teman adalah dengan menggunakan hero hero meta saat ini teman-teman hero meta ini sulit dikalahkan sehingga bisa membuat win streak mobile legend dengan mudah nah tapi teman-teman ya sayangnya teman-teman hero hero meta tersebut juga tidak mudah didapatkan karena kebanyakan di ban atau di banet ya teman-teman Oke okay lovers kita next lagi yang selanjutnya yaitu main di malam hari teman-teman Selanjutnya kamu juga bisa bermain game Mobile Legend ini di malam hari teman-teman Karena pada malam hari banyak sekali pemain pro yang memainkan game Mobile Legend ini Walaupun kamu slow ranked maka kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan winstrike di game Mobile Legend ini teman-teman Nah itu dia teman-teman ya cara mendapatkan winstrike di game Mobile Legend ini teman-teman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 Hei anak muda, untuk tumbangan An ally Kewajiban yang kuat sangat penting untuk memperbaiki mobil dan motor. untuk bergendar. You have slain an enemy. Autobot, Ketengar. Ketengar. Sepasang penjepit yang kuat sangat penting untuk memperbaiki mobil dan manusia. Pemasangan misi sangatlah penting untuk bergedar dengan am. The turret is under attack. <laughs> Launch, attack! Booba! <laughs>